Ini adalah video tutorial untuk melatih otot perut yang diperagakan oleh fighter dari Kyokushin yang mungkin berada di Jepang. Semoga tutorial ini dapat membantu kalian untuk melatih otot perut. Terima kasih.